Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Oke jumpa lagi dengan kami XCOM channel Ya kali ini Saya akan Bukan membahas masalah servis Tapi Mau membahas bagaimana Caranya Mengkoneksikan dua laptop Sharing ya, sharing file, sharing file printer, mungkin di antara kalian yang... atau pakai kabel sudah bisa oke langsung aja kita ke komputernya baiklah ini ada dua laptop yang sebelah kiri nomor satu yang kanan laptop yang kedua kita akan konekkan dua laptop ini dengan media wifi atau jaringan bisa pakai kabel atau wifi saat ini kita konek ked Dua duanya pakai hotspot. Connect ini dengan nama Mr. Bond. yang kedua juga. Sama. Nah, semuanya connect ke WiFi Mr. Bond. Nah, dari sini laptop yang sebelah kiri mau diakses dari laptop yang kedua caranya yang pertama filenya dulu yang laptop yang sebelah kiri kita misalkan buat ada nama uh, file ini ya kita buat share satu folder share satu ini nanti kita akan share pertama kali kita akan share dan kita akan kembali ke laptop dua kita buat folder juga namanya, katakanlah namanya share 2 Nanti mau kita masukkan ke share 2 ini. Yang perlu diperhatikan adalah laptop yang satu kita harus tahu nama-namanya dulu caranya. Untuk laptop yang pertama kita klik Display, klik kanan Properties. Nah di sini ada komputer Name. Namanya PC1, sedangkan yang kedua sebenarnya nggak perlu ketahui Kalau yang kedua, tapi nggak masalah, kita harus tahu juga sama caranya. Klik kanan di PC, dan kita lihat yang kedua namanya PC2. Gunanya apa? Kita nggak perlu tahu IP-nya laptop yang sebelah kiri atau yang satu. Kita sebut saja namanya PC1, sedangkan yang laptop kedua PC2. Oke. kembali ke PC1 kita ingat namanya PC1 nah di sini foldernya kita harus share dulu nah, kita lihat lagi foldernya share nah folder share ini kita akan share klik kanan pilih properties nah dari sini kita pilih sharing Dan kita pilih ini ya share atau yang bawah ini boleh nah, ini pilih share this folder okay. permission kita bisa centang kalau kita pilih ceng gitu ya kita bisa merubah atau menulis tapi kita hanya bisa membaca atau mengambil file dia akan muncul pesan network discovery is turned off bla bla bla nah, kita pilih oke okay. nah di atas yang kuning-kuning sini kita klik saja untuk menyalakan supaya dia di on kan lah ya atau caranya dari bawah itu bisa kita langsung atas saja on nah, ini pilih yang bawah yes turn on network Discover on file sharing for all public network. di kan jaringannya untuk ditemukan uh, file yang di share dipakai bersama di jaringan yang umum. Mungkin seperti itu artinya. Kita oke. Okay. Kita pilih. Nah sudah. Ya, nah, dia akan muncul seperti ini. Ini di jaringan lokal kita. Kalau ada mungkin semacam modem atau router atau semua perangkat yang di-share dia akan muncul seperti ini kita kembali ke yang laptop nomor 2 yang buat mengakses nomor satu. kita buka lagi folder aja satu lagi explore nah, dari sini kita pilih network sama seperti yang PC satu. kita aunkan juga Nah, coba kita pilih yang nomor 2 Tadi kan yang lap, e, laptop 1 Pilih yang turn on Itu langsung Supaya kita tahu Kita pilih nomor 2 Nah kita pilih Network and sharing center sharing setting nah di sini saat ini jaringan kita menggunakan jaringan publik ya guys atau public berarti kita pilih yang ini kita pilih yang on turn on ini juga turn on ini di on kan supaya kita uh, kalau kita on kan laptop kita akan bisa kelihatan di laptopnya orang lain dan ini filenya nya file and printer sharing kita onkan supaya file kita nanti bisa dilihat atau dicopy copy atau cuman dengan orang lain seperti itu. ini kalau cara manualnya seperti ini kita save change tapi kalau cara cepatnya ya seperti cara yang di laptop yang ke-1 tadi sekarang kita cek networknya apakah muncul apa enggak Ternyata laptop satu belum belum muncul ya. Coba kita ketik alamatnya sini karena kita tahu nama komputer name dari laptop 1 kita ketikkan di alamatnya sini caranya backslash backslash namanya langsung pc satu ini ya langsung di enter gitu aja. Nah dia akan muncul PC satu is not accessible komputer atau laptop yang pertama tidak bisa diakses kenapa karena secara default laptop itu dia tanpa password jadi Windows 7 Windows 10 semuanya itu bisa di syaratnya harus diberikan password password apa password saat pertama kali nyalakan laptop itu sebenarnya ada user logic nah kita harus kasih dulu untuk laptop nomor satu yang nomor dua ini kita oke okay dulu karena belum bisa connect kita buka dulu uh, kita setting dulu gitu, laptop nomor satu dengan cara memberikan passwordnya kita harus tahu usernya laptop satu itu apa passwordnya apa itu kita harus tahu untuk mengetahui usernya coba cari kontrol panel bisa kontrol panel kontrol panel oke okay, kita masuk kontrol panel nah di sini ada user account kita coba klik top 1 user account user user itu nama usernya bukan user ya bisa mungkin usernya si A si B si C nah ini namanya kebetulan sama usernya user nah kita klik klik aja usernya ini mana nih Oh pilih ini ya menit another account nah terus dari sini kita klik nah ada create a password kita isi, awalnya untuk user user, usernya user itu tanpa password, sekarang kita isi password, create password misalkan passwordnya angka 1 satu angka aja ya, satu. 1 aja konfirmasi ulangi lagi satu password password scene, untuk kita supaya mengingatnya kita ketik angka satu create password oke kita sudah buat password untuk user untuk pada laptop yang nomor satu jadi laptop ini kalau dinyalakan pasti dia minta password sekarang beralih ke Upload yang kedua Seperti tadi Mungkin sudah bisa apa belum networknya Kalau masih belum Coba langsung disini nah, Kita klik basic-bass test PC1 Kita enter Nah dia akan muncul seperti ini Enter network credential Username Caranya username itu pengetikannya, komputer namenya dari laptop 1 kita ketikkan pc1 backslash tadi kan usernya sini kan user ya user nah seperti ini kita alihkan ke passwordnya passwordnya angka 1. satu 1 gini aja ini dicentang agar kita nanti saat Connect dia langsung enggak perlu kita ngetik lagi. Cendang juga boleh. Enggak dicentang juga enggak masalah. Oke, okay. kita pilih Oke. Okay. Nah, di sini kelihatan installer sama share satu. Nah, di sini PC1. Share satu ini itu kembali ke sini lapel yang pertama nah share satu sini nah ini kan kosong coba kita kasih ya nah, ini, ini kita rubah juga masuk ke share satu misalkan kita akan kasih file di sini kita buat file misalnya new file tes misalkan banyak tes satu akan muncul di situ. Nah langsung kelihatan di sini di komputer 2 atau laptop 2 PS1 dan file ini file di komputer 2 file di komputer laptop 1 bisa kita lihat dari komputer 2 di folder sini, folder share 1 ini tadi nah, atau ini. kita akan masukkan ke komputer laptop 2 ini nah, kita buat share 2 di desa dua kita copy gini aja ditarik di track misalkan ya oh. nah, file-nya akan tercopy di sini dari sini uh, kita kembali ke laptop 1 file ini t1 isinya kosong file tag nya isinya kosong Kita coba isi file, isi file kosong, ya. Isi file kosong, Oke. kita tutup dan kita simpan. Oke. Kita buka di laptop kedua, isinya seperti itu tadi, isi. ya. Isi file kosong, di sini kita bisa rubah juga. dirubah dari PC 2 eh okay. kita simpan, save, oke, okay. dan kita lihat di file yang di sini komputer satu pasti akan berubah, nah singkat dua itu tadi, ya. coba kita akan mengambil file, maksudnya di sini file apa ini ya? Nah, kita ambil file di PC satu kan ada dua folder yang di share. Nah di sini, nah kita akan nyoba file Chrome kita copy, klik kanan, copy, masukkan ke komputer 2 folder d share dua nah sudah bisa jadi kita ngambil file atau merubah file atau mengirim file dengan fasilitas sharing ya. sharing dari file Windowsnya sendiri tanpa menggunakan flashdisk seperti ini jika file ini ukurannya besar file-file seperti file video file lagu nah, kalau kita pakai email kan terlalu besar ya langsung seperti lokal ini tanpa menggunakan jaringan e, internet jadi tanpa menghabiskan kuota karena seperti ini bisa pakai kabel LAN atau berupa kita ini pakai Wifi mungkin bisa kita manfaatkan e, jaringan warung kopi yang ada Wifi nya seperti ini untuk bertukar file oke demikian saja itu caranya ya demikian tadi adalah caranya men-sharing file connect pada jaringan lokal yang sama jaringan yang sama itu bisa berkomunikasi ke kemudian melalui lain atau Wifi dimana syaratnya adalah ada otorisasi atau otoritas e, diizinkan dari laptop atau komputer yang mau diakses itu dikasih izin caranya yaitu dikasih password pastinya Jadi, selain file, printer pun juga bisa jadi satu printer bisa dipakai bersama-sama Salam dari kami, XCOM channel Sampai ketemu lagi dengan video yang mendatang Ya, apa saja lah Tentu dikuasnya apa Wassalamualaikum